Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di Selamat Pagi teruna. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak Arab kalian bebek saja ya Pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu dan membaca firman Tuhan Bacaan pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke 7 Namun sebelum itu, kita mari kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini, engkau selalu memimpin kami Bapak Untuk kami mendengarkan dan membaca firmanmu ya Bapak Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat berguna untuk seharian kami ya Bapak Uh, kiranya kau pimpin kami selalu Bapak dalam aktivitas hari ini Bapak Dalam nama Yesus Kristus berdoa bersyukur, amin Bacaan pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ketujuh Yang berbunyi demikian bagian bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi, kukatakan katakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Judul bacaan pagi hari ini: bersukacitalah. Bolehkah kita bersukacita? Tentu saja boleh. Namun demikian, sukacita dimaksud oleh Rasul Paulus terkait renungan kita saat ini adalah bersukacita yang dalam Tuhan. Artinya, kita mengingat dan menghitung kasih setia yang diterima dari Tuhan. Rasul Paulus juga menguraikan bahwa dampak dan sukacita itu kita tetap melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam suasana sukacita ini Rasul Paulus mengingatkan agar kita tak perlu khawatir. Salah satu cara melenyapkan rasa khawatir adalah dengan berdoa. Berdoa menolong untuk memperbarui keyakinan kepada Tuhan yang melihara kita. Melalui doa persekutuan kita dengan Tuhan semakin akrab. Dengan demikian kita mendapat damai sejahtera yang mengawal hati dan pikiran. Kuasa doa memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan melalui doa kita menerima pertolongan Tuhan. Doa membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa persekutuan dengan Bapa melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal juru selamat membuat kita menerima damai sejahtera. Damai sejahtera itu berfungsi memelihara hati dan pikiran kita. Ini artinya, kita harus hidup dalam Kristus dan firman-Nya. Damai sejahtera inilah yang kita perlukan saat dilanda kecemasan dan kesusahan. Damai sejahtera inilah yang menjaga hati kita agar tetap taat pada Kristus dan firman-Nya. Damai sejahtera Tuhan menjaga pikiran kita agar tetap fokus dan selaras dengan rencananya. Di saat kita dilanda kecemasan terkait, terkait masa depan atau sedang susah karena dampak virus corona ini, mari kita kembali mengarahkan hati dan pikiran pada firman Tuhan. Ia akan memberikan kita kekuatan baru dan membangkitkan sukacita yang tulus. Jadi, bersyukurlah dan bersukacitalah Sobat Teruna yang terkasih. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari sebagaimana ajakan undungan tadi. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini kami telah mendengarkan dan membaca firmanmu. Ya Tuhan, sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami, Bapak. Kiranya Kau selalu pimpin kami pada hari ini, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dalam sesukur. Amin. Jaga kesehatan selalu, ya adik-adik. Selamat, selamat beraktivitas, Dadah.